wow itu apaan mampur barusan Kepanya cepet banget matinya Wah! gua gue kena kayak sniper loh what you got a friend in me you got a friend in me Ew, hey, semua bro apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Akhirnya kita berjumpa lagi ya setelah berapa lama ya satu minggu kali ya atau hampir satu minggu, Wah satu minggu sih ma bro ya. Ocha nggak upload, sorry banget nih ma bro ya. Dan kali ini ketiga ketinggalan draw terbaru nih ma. Sebenarnya nggak terbaru nih oce beberapa hari nih ya SM 10 nih ya belum oce gaca nih ya. Kita nggak boleh lewatin sih ma bro ya. Lo coba penasaran sama trailernya nih belum oce tonton? Hmm. Wih. Mantap sih ya. Oh. Wow. Shadow of the Blade. Mantap sih mabru ini harusnya ya. Dan ASM 10 tuh katanya di-buff loh mabru, ya. Recoil-nya kalau nggak salah. Dan kedatangan langsung skinnya legendarnya mabru, ya. Oke, langsung aja deh Ocha gacha mabru ya dan kita lihat sini mode nya Wow, mantap sekali, Ma Bro! Oke, langsung aja, Ma Bro, cek gacha. Mungkin Ocha skip karena mau ya, kayaknya kali ini udah tahu Drawnya nya juga, Ma Bro. Ya, oke, ya, Ma Bro, air yang Ocha sudah gacha semuanya, dan Ocha sudah setting low top-nya, Ya, untuk bermain menggunakan ASM 10 ini, cuy! Wow, keren loh ya, jadi ngesabar bareng main keren, katanya. Gitu, oke, let's go deh, yuk! Wow. Skinnya keren loh, Mbah, Bro. Lihat deh. Ada. Ada monsternya gitu loh, naga-naga gitu loh ya. Kurui cuy Iron set ya? Hmm, not bad lah ya. Iron setnya standar sih, Mbah, Bro. Maksudnya gak enggak standar kayak default cuman ya oke, okay, oke. Okay. Karakternya terlalu bait. Udahlah, <laughs> cocok aslinya tadi. Oke. Yo, saya pengen ngerasain ya. nih proses setelah dibawa tuh kayak apa, ma Bro? Oke, okay. mana musuhnya? Wow, tuh apaan, ma Bro barusan? Cukain cepet banget matinya. Oh, gua kena kayak pengen sniper. Oh, what? Ini beneran -bener senjata ini? Uh, tuh jatuh. Wah, wah, wah, wah, nggak tahu lagi sih. Gak tahu lagi sih itu. Lihat cuma bro. wah wah mata pamat. Wuih, waduh, wah. Serius, Ojek kok kayak tercengang ya? Eh? Melihatnya mah bro. Keren loh ini. Tuh. Sakit banget, ASM lu meta gak sih bro? Harus sih lu meta bro? Cuman ya, lu jangan tau ya lah ya, cuma harus meta nih, dari rasa-rasanya. Tapi peacekeeper juga enak. Wah, gokil sih ini. Tuh. Aduh, ma mah dimanjungin shotgun. Matinya sama shotgun dong, tuh barusan ya. Coba-coba hmm. kamu ya. Eh, hey, cabut cabut cabut cabut cabut cabut. Sabar, sabar, sabar, sabar. mau bro kita udah pindah ya. Udah pindah base nih. Wow, sakit bener. Wah, mati ojek oh, maaf ya. Ih, ampun loh, di dibokong lagi sama shotgun ya. Nice, tetap tenang, tetap santai. Bah, ya, mantap bro. Wow, jelas mati, tapi nggak apa-apa lah. Let's go, kita gas lagi. Bah. gila tuh, sakit banget nih udah kayak CMG loh ma Bro, mantap, mantap mati lagi dia, boh, wah, kacau, ini paket attachment yang barrel baru ini bikin pelurunya tambah sakit loh ma Bro. Jadi kayak ke tembakan kedua pertama apa tadi? berapa tuh? Sakit banget sih. waduh waduh waduh mati sama Termite. Dasar bisa ya pakai Termite doang lupa ada eh bocah-bocah rengket. Mati okay, lagi. Mana lagi musuhnya? Point oh, dia Pak. Ampun. Halo. Halo. Kamu rip M ya? Oke okay, mau bro, disini Setup aja sih mendingan cuy, dia pada dipaksa sebenarnya kayak gini-gini tuh gak bagus bro Oke okay. Enggak usah terlalu dipaksa nggak apa-apa Oke okay. Mana musuhnya Jadi kita setup, up, Macam menjadi player support sejati ya kan Waduh normalizer nggak tuh? Ngeri dah. Ngeri dah lu, Bang. Ngeri dah lu, cuy. Nah, ngeri banget nih dia. Wuh, kita bakar semuanya. Dan kita bakar lagi. Wah, ini mah cuma main ulti doang nih yang ini. Coba apa? -apa. Ya, hahaha, mati, mabru Ya, nggak apa-apa, udah menang Nice, good, good. Ini sakit, loh. Tapi nggak tahu enakan pisket atau ini ya. Wow. Iya, maaf, Kali ini kita main di SND. udah ngerasa tadi ini susah, banget ya, berarti ini kalau mainnya SND, ini kalau nyulik satu-satu, nih bakal mantep banget sih, maaf, bro ya. Oke. Ya. Biar saat membantu, coba baru merasakannya sih. Tuh kan. Gila tuh, baru nengin buka aja mati langsung dia cuy. Oh gila! Tuh gila ah, amat sih ternyata. gila banget gila aja dah ini. kan gimana? Gimana nase, harusnya? Oh, eh eh eh eh macam-macam dia sama asmo jadi lawan wano tadi barusan ya Aduh. santai bro santai bro coba mau ngeflankin emau bro yaaaaaaah sudah lah lagi loh, <tuk> dia main bokong aja sih elah jadi aja harus gimana nih buat Kalian ada saran gitu gak sih? Gak ada saran wis kita tabrak atasnya aja lah ya Musuhnya kayak telai Hmm mati Udah kayak kena sniper tuh Nice bro Kan? bahkan SMG pun tidak akan kuat menahan kekuatan pelurunya, bang bro. Dimensi sangat besar loh ini. Sis, kapan gua ngapain sih itu tadi? udah shock bro. apakah yang akan aku lakukan ya. Allahumma. capek deh orang orang toki banget ya, sniper deh. oh cikir tadi shotgun loh ganti ternyata oh gitu Aja baru 3 round kill 10 Lemah lagi nggak? Semoga ada yang main lagi ya. dan dulu udah tau lah, na SM gel lo. Nice, uh nice banget teman kita. jar jar aja bro, jar sampai titik penghabisan. Be, nice a bade. Jangan mati ya, awas lo mati. Mati, mati, mati. Ups Kayak di Sing Kayak di loh Gila kali ini SM Gue baru patron loh udah kill 13 Terheran-heran si Ocha si main pakai ini Peluru pertamanya itu loh yang bikin sakit Sniper bola ah elah Ocha akan ngeflank Akan ke Ocha akan dapat. Wow, dari mana itu asalnya? Bom, sing, sing, sing, sing, sing, Keren gak sini mom, bro? Makanya oh, sih, ini Keren sekali bantu bro. Saya Akan membantumu. Oh. Nasih mana mau, bro? <laughs> gak ngerti lagi loh sakit ini kalau nggak sniper ya berasa shotgun kalau di depan depanan ini berasa shotgun kalau jauhan jauhan berasa pakai sniper man simple gitu aja sih tuh kan. nengok dikit auto mode darlo Bah, gila Gila, gila, gila Enak gak sih, bro Cuman sih, Oce belum lawan pro player banget ya Cuman nih, musuhnya lumayan juga Dan bukan salah musuh Tapi damage-nya yang sakit banget Jadi mau musuh apapun kalau Lurunya masuk ya otomatis ya tuh sampai poinnya 2000 lebih loh, udah kayak main hard point. Ya walaupun hard point gak sedikit ini sih. Ya jadi attachmentnya mah bro ya, wah gokil banget tuh bro ya. Ini attachmentnya sih si biasa aja, tapi barrelnya kalian mungkin agak awam ya, mungkin untuk yang belum tahu ya. Ini kan udah agak lumayan lama update nya bro ya. Nah ini nih attachment Branson ini termasuk baru ya. Fire the first two bullets at the higher rate bakal mantep dan apalagi ada damage range nya tuh recoilnya lebih bagus ya wah kok ini dulu nih kalau kalian tahu nih ASM ya ini sempat meta juga ya banyak banget yang pakai di turnamen-turnamen besar tapi di nerf recoilnya jadi sampah banget dan sekarang recoilnya mantep lagi cuy ya wow ditambah Wuh, ada nostok juga, ya kan? Movementnya jadi lebih oke okay lah ya. Open scope-nya cepat, take watch laser, apa pulau dan magazine, bah cocok dah pokoknya mah bro. Ya udah mah bro kayak gitu aja untuk video kali ini. Makasih banget udah mau nonton ya. Kalian kalau mau beli akun CEO, langsung aja follow Instagram berjudul Jublin ya. Untuk kalian yang baru main atau kalian yang bosan sama akun kalian langsung aja dipilih di sana akunnya. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini lagi. Sekali lagi maksudnya ini opsi mah bro udah ada semuanya. Ya udah, udah semuanya. See you next!